Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa wa sahbihi ajuma'in Amma ba'duh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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan Yang sangat ampuh dan dahsyat sekali Untuk menaklukkan hati wanita maupun pria Dari jarak jauh Dengan mengamalkan amalan pengasihan ini Anda akan mampu menaklukkan Bahkan memikat hati pujan Anda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 Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut tata cara dalam mengamalkannya: pertama-tama, siapkan terlebih dahulu satu gelas air putih. Setelah itu, Anda kerjakanlah solat hajat minimal dua rakaat. Kemudian, Anda bertawasullah yang pertama kepada Nabi Muhammad Alaihi SAW. Yang kedua, kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, kepada para aulia aulia Allah. Dan yang keempat, kepada para muslimin dan muslimat. Masing-masing anda kirim fatihah sebanyak satu kali. Setelah selesai semua, lalu anda bacalah ayat kursi sebanyak 11 kali. Dan Anda tiupkan ke gelas yang berisi air tersebut Yang terakhir Anda minumlah air tersebut Sampai habis tanpa bernafas Sambil Anda mengucap dalam hati Aku niat minum bersama Sebut nama target Anda Anda amalkanlah amalan tersebut Dengan yakin dan sungguh-sungguh InsyaAllah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Target akan segera menelpon Anda Menyatakan cintanya dan sayangnya terhadap Anda Anda kerjakanlah maksimal selama tujuh hari Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh